Yakhisimun ya ngataino, karena apa, e, ketika terjadi kiamat, Niku tak khudhum wa hum ya Jadi manusia itu takdir Niku seneng tukaran, karena tadi ya, sengketa yo mari tukaran, pendapat baik ya masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awalis kurang penggawaian jadi barang apik jadi no dengan yang luweh nopo? sehingga bayangani pangeran itu soben nak kiamat kapan saja terjadi ku uang lagi sibuk poro padu lagi sibuk geger gegeran wes gue semestinya karena tadi menusoniku pun watak watak dasarnya nunggu konflik ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian gue pas rapat ya tukaran padahal organisasi ini perdamaian Ya, tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini, situ debat gini, padahal no, organisasi no, perdamaian, tapi perdamaian. Tapi sini, warga Nisa sini, warga Nisa sini, Uniknya lagi sini, itu, kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nisa sini, warga tidak sini, warga Nisa sini, warga Nisa satu warga satu sini, warga Nisa sini,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 Jadi kalau musuh kamu punya nuklir, terus kaya gak punya apa-apa, ayo damai wae. Konon kan rugi damai, mungkin tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan. Ketika Allah menyuruh kita, wah itu lagu mastatotum to'tom, mengkuati, wa'mir ribbatil, khaili, turhibu, nabi, adu Allah. Kamu-kamu, umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin itu bukan berarti Allah menyuruh umat islam perang terus Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Sekarang ini cara yang ditulak akeh, orang yang misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara dirgani Amerika ikut juga senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu, itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dewe lu n nak ora ya mesti yang satu diinjak-injak Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem ge kudu cara acara fikih ke Kayane dibojo ayu celek. Nak ora gelem mbok kumpuli ora nafakoi. jadi kono iso ngancam gak mbokae dhuwit era takai. Ajane rodok jorok fikih. itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lalu juga fakir yang mau rokokasi sing lanang dan orang lanang rawajib nafkah kauin arah ciki ikut serasa terang dari kuiwopo so. Jadi fakir itu karena ngikuti teori umum. Makanya mbah Mun itu fakir kata beliau itu aku fakir ini racot. Tapi umah-umah tapi dagangan perkara itu. <laughs> tapi memang secara prosedur fakir gitu. Mana orang kere-kere itu macam ini untuk jatah kelon karena raison nafakoi gitu <laughs> <laughs> itu cara bagaimana memang, memang seperti itu karena kere kok pola no? kere kok pola kalau tidak kere gudu ganteng. jadi orang untuk jatah itu wedok, widok yang seneng itu itu untuk jatah tapi tidak harus kere nggak harus melangkong karena ini memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakoi bahkan menurut keistam itu boleh Rafa, jadi oleh ini Hakim Pak Hakim suami saya kiri itu boleh dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim jadi Rafa karena tadi manusia itu di mental konflik Dalam mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga makanya Allah menghentikan apa jadi sifat dringki, sifat khasut itu dihilangkan nanti setelah di surga artinya di dunia itu antar wong sholat ya mesti kasut mana ada sih orang sholat si sholatnya ikut tuh ya seni ini waduh Indonesia ini rebutan jadi presiden ya geger rebutan masjid geger bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah torekoi paling bener itu yo ya geger Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran tapi menurut saya tetap menangkalah wae geger besi usak bete untuk sing dalam ya geger kalau sering pak besok balapan itu kadang kisah apa? sak PT sak PO itu karena nanti bayangannya pengeran itu ya mesti terjadi pengiran pengeran kiamat itu tak huduhum wahum yahisimun jadi bernurahmen yasinantok rapaham itu tak tolong penggunaan rapaham bangetan wahum fi khoflate minha bita khosumin watabayuin waaklin masyurbin mesti manusia itu demental mental tak khosum, saling berebut Makanya cita-citanya si Dinaliu, Dawis si Dinali, Anak awalu manjat subenaya dari Rahmanil khusumah dari si Dinali. Saya nanti pertama ketemu Pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya ini <tun> aku lagi <ini> di rencana <tun> <tun> <tun> aku, aku lagi di seru, tuh, boleh bareng lapor kualah wah ya wahyonyo <tun> si Dinali, Bediwal anak gue harus lapor, boleh? Salah, karena apa? Ya itu tadi menu yang ngono. pertama menu soi nabi adam itu ya geger baik malaikat dari pangeran adamu khalifah, dari malaikat Khalifah kok menu mesti seneng geger tapi malaikat protes itu ya geger dia pangeran sing dua kau kok ngangkat di gegeri jadi pangeran pangeran tratrimo <laughs> Lu ngaku sing dua makhluk gak gawe aturan kok bohong gegeri itu pangeran jadi manusia pertama itu wis ribet, pertama ribet mek malaikat. Bareng kopi mek Habil ya ribet mek dulur. Mulai dise perkoro wetuan. Nah terus gunane ku nang wetu marih ribet, kalau ono wetu tambah ribet. Wes <laughs> pokoke <laughs> <laughs> so, doja wis ribet, es dinikmati wae no, dinikmati.